Kak kong ke Assalamualaikum. Ai capitano. Capitano. Rusan Rusan. Assalamualaikum. Sampai gua. Eh. Baik. Dia tu dia. Ha? dia dia hamlah oi strike oh, kita dekat muka oh, Allah dengan eh siap dia hamlah mana lagi Tidak. ada aku dekat aku nak tidur tidur aku nak mainlah kita nak main kat sini oh patutlah Dengok-dengok Nih yeah. oh, apa kucing eh yeah. Ngentuk tidur lalu hmm. Sekarang tadi pukul 6... 5... 5.50 hari kan Haa, rasanya 5.50 hari Sejum lena dulu lah Sebelum Sebelum nak pergi tadi Tak kira, ya, bau semayang hmm. Ngentuk ni Tidur masalah Tak lena lah, rumah dia berdengkok Kau nak ditukuk <laughs> Haa, ni dia kita dapat uh, Mortis Special blend. Ni apa nama haiar ni? Maccha pong. Maccha pong. Ha, maccha pong. So hari ni hari ni action first time nak test. Ha? Ah ni Pio Muhammad. Ha, okey. Baju kau pun, baju rembat baju aku kan. Ha, oh seling. Jangan nak mengorat eh hangpa ni, ni Punca dia. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hmm. eh, macam ah. Eh sedap noh Dia pai-pai sikit. sedap ah. Eh, sedap kan? Sedap. Hang buat, Hang pancu ni. Kan? Uh, oh ni Oh ingat dia buat pancu. Oh nak puji lebih. Tak ada Macam Matam ni kau kan? Masih memang memang. Boleh, boleh. Kuan. Boleh. Boleh. Boleh. Dulu, makan yang talam boleh. Boleh. Takkan makan yang ini tadi. Takkan. Makan lah. Makan lah. Semang 3. Semang 4. Tak nak. Ken tak? Makan yang ini. Tamaoz kena -tama, nak makan dah. Kami nak makan dah. Taruh kau gang nyoi. Tapi ni bot tanah bot brand. Pusing sikit. Ah, itu dia. Ha. Ni masuk susu. Kami Okey, so kita pinjam sat lagi Chennai. Eh, makan. Oh, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Sat kita, sat kita tak selera makan ni. Kau biar betul. Ha? Sampai bukan, benar benar Okay, nuha, tu. Yeah, no. No. Okay, pulang, apa dia rozplakan. Kalau nak lagi. Silah bagi. Kang gerak seorang ah. Tu antah bawa mayung, kereta tu. Nuhah nuhah tengok pakai baju nuhah tu. Dia dia. Eh, ular ah. Oh. Ah, pedah. tu dah عمر ke dua bulan ah. <tanda> <tanda> Doi ah. Ya. Kali nasi pikirkan, aku pikak ah ni. Tu. Kau jangan makan. Saya Eh, mesra ikut kopi. Tak mimpi yang pukul tepang. Hah? Tepang? Tak pukul. Tepang pedak. Tepang pedak. Dek. Hah? Bukan jatuh dulu. Bedak. Dia punya kau, kau daging ke pedak. Da. Kau tak kenal hmm. air pulau-pulau kan. Hah? Tak kenal air pulau Ya. Eh, yeah. kan? hey, tu macam padu Aku nah, nak KL kalah. Kalau yang tepang KL kalah. Ya. Kalau aku lah pulau, aku tahu sahaja. Nanti aku nak buat pijang pulau ni Lagi sur lah. Lagi sur lah. Sulaiman asyik kenak. Sulaiman? Sejak Haa? <laughs> Haa tengok! Ah minik kena tak ada. Jangan! Dia letih lah. Dia letih lah. Dia letih lah. Dia letih dah ambil itu. Dah, tadi ni. Ini lagi kan. Nombor satu. Nombor satu. Hehehe. <laughs> Sebab <laughs> mata? tepang matau. Sebab tu makan hati tinggal <laughs> tu. Gila apa ni. Baik, makan makan. Makan, makan makan. Makan ni kenyang. Hei, tukang tak? Tumpah, Tumpah. Nak tahu apa nama homestay di Bendang? Haa. Oh ya, yeah. ha. jadi kita pergi pusing tak? Dia kucing, kucing juga. Dia kucing, kucing juga. Dia kucing, kucing. Memang-memang ada Bendang. Adulah aku duduk marah. Kata-kata homestay Bendang. Home bendang lah kita tengok. Oh, ni dia Bendang dia. Yes. Yeah. Dia pergi Oh, betul lah punya benar. Ni juga benar ni ayam kan? ni. Benar. Benarlah <laughs> dia tajam ni. Oh. Kunci kunci kunci. Kunci dia. Kan. Makan makan makan. Sedia. Aku tak kira. Salah kira dia. Kita nak bertukar kan bagi dia daripada <laughs> <dia juga. laughs> ni. Ni ukuh hai, lumpuh tak dina. Pencapaian mat selamat nombor tiga. Matlamat manusia digapai. Menjadi empuk. Tak pernah bebas bunyi bancutit pula. Oh susahlah. Susah, susahlah bawa kita. Eh. Oh bu cerah sikit. Oh. Yeah. Dia ada mairah. skill skill skill oh, buat skill. Kalau dia skill dia dia. <laughs> ah, ini. Kau oh, panggil apa ni Wan? Kalau ni panggil apa? Nak panggil kereta track. Track ke track. Dia no, dia dah? Dia tengah tadi tanah dah tadi. Oh, tu tadi tanah. Alam pun alam ni. Ya. Ha, bubata lah. Tu botar juga lah kan. Baik, nah, bubata tu brand. Tapi dia dah jadi macam Maggie ya? Dah jadi macam Maggie. Ha. Butter. Dia panggil Maggie. Ha. Ni ni Adik. Ha saya. Baik. Baik. Eh apa aja eh? Jauhi hem. Kali jauh. Maklin jauh. Sini. Eh, tadi ya. Kan dia buat suluh elos dia, Che. Ha je. Tapi ni pakai mesti wajinya ah macam mana 7 8 ready ready ready makan yeah, makan yeah, makan aiskrim aiskrim belum teh aiskrim belum teh bau ubi bau ubi bau ubi kita kena tengah tunggu imam InsyaAllah. itu cantik insyaallah alhamdulillah baik insyaallah insyaallah Wuh, oh, saya baik-baiklah. InsyaAllah, InsyaAllah. tu tu Tuh, tuh, tuh Muzi dengan pakai silat. Imam, Imam dengan pakai silat. Kita tunggu saya. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah. Aku tak sini, ya, kamera. Eh, aku tak sini, ya. kita live. Live semayang. Assalamualaikum, so. Dah semayang. Alhamdulillah, dah semayang. Kita bersama Imam. Di mana ibu cakap jaring sepatu so uh, game kita start okay, 9 so sekarang kami dah gerak wuih poli apa ah, ye sana rumah sana rumah sana so macam biasa bila sebelum start game kita akan tanya satu soalan yang penting lah Fati agak-agak menang bapa hari Assalamualaikum uh, insyaAllah kali ni kami akan buat yang terbaik dalam 2-1 lah kita try yang terbaik lah okay. maka kandah dulunya tak apa kita tengok apa. 2 siapa menang 2-1 menang kita menang, kita aa, menang kita lah game 4 lah game 4 menang ok Matt Ah uh, bagi saya serim nak, seri, tapi dapa? tapi bagi semua solo, ente yang ding, ente yang yang ada tagai kita, ente enjoy ente, kan? ente enjoy ente, okay. serim, mata pam, oh, <laughs> <nampak>. <laughs> pulau betul kan, <dengan>, bunyi, <laughs> bunyi pulau, okay pun si, ini muka kita, mutu, mutu, mutu lagi, mutu, mutu, mutu lagi, sekarang kita tengok dulu motor tu mutu, mutu, mutu, motor mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, motor mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, mutu, Menang Sorry. kalah, tak penting. Oh, yang ya. penting, kita apa? Dapat jumpa semua balik. Oh, Haa, itu Baik yang sponok tu. Merapat kuat kan? Eh. Ya, betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Boleh Imam, Imam Uzzi kita. Ya. So, driver kita dah. Omak ni eh. top scorer kita. Top scorer apa? Kita ni... InsyaAllah, kita akan kalah. <laughs> Sebab kita... Kita bagi peluang kat sini-sini kita lah. Aha, kalau apa tu? Uh, sebab depan main tiap bulan. Aha, kita main 2 bulan kali. Bulan so ada, ada beza kat situ. Betul betul. Lagipun kami yang kekalahan ni besar. Dah besar tu. InsyaAllah kita akan kalah. <laughs> Tapi apa, kalah? kita akan kalah tipis eh? 1-0. 1-0 lah. Eh? Sebab dolar bukan tiba-tiba keeper tu. Do. Dolar tu. Do. Aku dolar tu. Do. Hmm. Lekeh aku keeper ke Liverpool ni. Keleher. Keleher. Bukannya elephant. Keleher. Uh, itulah kita dah dengar daripada tim Reta Rus. Nanti kita interview tu geng Reta yang kedua dan seterusnya lah Kenapa yang boleh <gulah> pakai? Buka dengan mem? Ui, lawa Aku, kamera tahu Dalam balik ni, dia buka lagi kan? Lampu ni kan? tak buka dah? Tak buka dah, ke-12, ke-12 Ada auto dah? Ke-12, ke-12, ke-12 Tunggu, goyang Okey, dah sampai Kosong tadi orang main lagi. Lagi lagi lagi. Tapi sekiranya basically orang Perlis ni dia tak main, dia tak main tak main bola sangat ke jena? Kat padang dia tak main, dia punya futsal. Futsal. Ah, futsal. Depa main futsal <laughs> lah. Orang Perlis banyak main futsal, depa tak main dekat padang sangat. So rezekilah kami. Puncik kan orang main. Ha, nah, puncik aku. Ni Pakaya, tepi Kassim. Oh. So jom kita tengok team-team Duk tepi dulu tu kau ya. Messi buat sepak tepi dah. Pak pumbum, pak pumbum. Okey, so kita tengok sponsor Tong Ai kita. Ali Ali Hashimi. Ali Juden. Ali Juden. Yo saya. Apa khabar? Sihat. Kita kok. Kita dah. Okey, dah pumbam ni. Jangan, jangan. Tengok ni bah, jangan ni mah. Jangan ni Kita nak ambil lari ha? Kita nak ambil lari ya. Kubai marah ni. Kubai, kubai tengok marah oi. Kubai marah, kubai tak tahu. Kubai datang, tak tengok YouTube. Enggak ada YouTube. Oong. Okey, jom. Okey. So, kaim sementara sementara pa, lampu tahu kau lagi macam biasalah. Acara wajib lah. So, Sebelum kita mulagi ni, ah. agak so agak ah Tunggu dulu. Agak-agak berapa menang dan uh, ucapan sikit lah. Ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, pada malam ni, kita dapat lagi berkumpul untuk kita... Berapa uh, ni? Berapa pelawanan? Di antara... Gen 14 dengan... 13. 13. Ok. Jadi, predation saya pada malam ni ialah... 20 kita menang. Lego segi kita dah. Oish. Yes. Baik eh. Okey. Okey. Pinjal lampu hang lagi fair shine eh. Lagi cerah ah. Lagi cerah eh. Okey. So, dia macam bawa kemian. Oh, gitu dia. Okey, Shafiq. <laughs> Okey. So, berapa prediction? Saya kata 16. Ha, itu 16. 18. 18. <laughs> Okey. Agak-agak berapa prediction? Dua satu Dua satu Menang dua satu huh, Baik Baik Baik Baik Hari Ini kita Kita kita jadi keeper kita Hari ni keeper Rasa dia Macam sikit Dia dah dapat rehat Hari itu dah dapat rehat Dengar tu Okey keeper Keeper Macam mana Hari ni macam mana Prediction Prediction Prediction 3-2 Ha 3-2 kita, kita menang 3-2 Kita menang 3-2 InsyaAllah Okey InsyaAllah InsyaAllah dan beblok. Dia datang 50 So prediction. Berapa hari ni? Ha? Yeah? Apa biji? menang. Oi, menang. Ha? Menang ke kalah ke berapa agak-agak prediction? Kalau ya, aku ditugaskan untuk a uh, menjadi gas biji. Ha. Aku ditugaskanlah. Ha? ha, itulah tugas saya. Itulah bos biji bos biji. Ha. <laughs> tak saya UI. Kalau UI dah bos bu biji saya selamat. Ah. Okey pandai ah, pandai. Okay, okay, kan? ya, tugas, ya. tugas saya assist saya. Ha? Assist eh? Accident taker berapa? Mungkin AC lima, lima-lima. Lima, Dima? Dima es sia. Es sia. lima pasang. Okay. AC je. AC je. Kemah balik. Okay. Adik, berapa? Ya, bapa. ya. Berapa? Ah. Kita menang, kita tak mau. Mm. Kalau pun kita tak mau? Oh, seri lah. Oh, seri pun tak mau. Seri pun tak mau. Susah oh, kita... ah, ah, ni nak kera je ni. Ah, <laughs> Dia duduk fikir malam, malam fikir lah malam. Tapi tak dapat jawapan ni. Oh. Itu lah duduk fikir, sambung fikir lah. Okey, kita sambung fikir. Sambung fikir balik. Okey Lewan. wih dia bubuh minyak ada ni. Ni oh, macam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ni orang kuat kita, orang kuat ada kita. Hari tu, hari tu, tu match dah turun. So hari ni kita oh, nak tengok. Gosh, kita baru nak belajar-belajar main. Belajar-belajar oh, main lah, hmm, Kita, kita tengok main. kehadiran Tapi, star. insya Allah. so agak-agak bye. -bye. tak banyak <coughs> ah beli dalam. <coughs> ah, beli dalam 2 biji mencukuklah. 200. Masya-Allah. Oi, baik, baik, baik. Oh, Okey. Bang, agak-agak bye. Seri, seri. Seri ya? Seri, seri. Seri, seri. berapa ada? <laughs> 2-0. 2-0 lah. <laughs> 0 Oh, sama-sama kuat. Okey, siapa lagi ya? Parti dah. Toin dah. Mio. Ah, Defend kita. Okey. Mio. Ya. Yeah. So, agak-agak berapa lagi? 2-0. 2-0 insya Allah. Kita menang 2-0. Insya Allah. Yeah. Allah. Oh, Asyid lah. 2-0. Steady ya. MVP kita. Adakah hari ni Mio akan MVP lagi sekali? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. <laughs> Okey. So uh, Panah ya panah. Oi, terang ah. Terang ah. Musi tolong suluh sat. Terang sangat. Ah, okey. So datanya semua prediction kita tunggu Raling. So untuk Yasim pula, Yasim predict hari ni mendangkan gen gen berapa ni depa ni? Gen 13 ni depa macam power dan selalu main setiap bulan dan kita pun 2 bulan sekali. Kalau tengok dengan stamina player-player kita ni, rasanya mungkin mungkin kalah 2-1 lah. Mungkin kalah 2-1. Tapi ataupun menang 2-1. Itu je. <laughs> <laughs> <laughs> Lebih pada kalah tapi dia 2-1. Dia tak banyak sangat insyaAllah. Ada orang belakang. <laughs> Okeylah. Itu saja. Kita tunggu ke player lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> ke wabarakatuh. <tuk. tuk> Jom. <tuk> oh, ya. Hai, saya dah. Encik Gu! Ni bila tu. Mantap dan Encik dah. Mantap, mantap. Boleh ganti tempat aku. Tadi nampak cancak. Weh, banyak bola. Ha? Ha? Ha? Itu dia. Banyak bola, banyak bola. Cantik, cantik. Balu, balu, oh, balu. boleh, balu. Boi, kita ada Ronaldo. Kau mau tak sport? Ah, nah bajang. <laughs> lama tak oh. jumpa. Belum sikit. Allah oh, Allah. Lama betul ke kau tu eng? Sihat, sihat, sihat. Kau orang baru lagi yakin nama yang lama sikit ni. Ini live ke ni? Ha? Ada. Rekod lu. Rekod lu, rekod lu. Kalau menjarut ini, potonglah. Ha. Kita teruskan agenda kita. Haa. Ah. Itu kan kemenangan tertangguh. Haa. Hoi. itu Pak Icah tak turun. Tentangguh lah. Mana ada? Suhaid. Moti. Muti. Muka Muti. Si A turun. Hari ini. Akhirnya Si A turun tak. Kita tengok Si A perform. Buat turun. Si A, Si A nak perform ni. Haris. Hai. Nah, -oh, -oh, -oh, -oh. hey, Selamat. Ay, Orang jauh. Orang jauh. Sekarang main kat kanan, kat demam Amal. Baik sahabat! Aku tak pernah main di sini. <laughs> <laughs> Weh, orang boleh <perlihatan laughs> tak main lah waktu malam.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 Haa, uh, Encik Gu tak selanguh haa. Haa. Ya Allah. Datuk, datuk. Hei, nanti yang tengah. Kamu main dengan maha, Dah, dah aku main dengan Syed. Dah tak? <laughs> balik lagi? Oh, patutlah. Patut <laughs> aku tanya. ni. tumpang. Tak tumpang. Sembilan, tak tumpang. Mana jam, jam lah? Jam tiga belah. Tak tahu. Okey, so, menangkan pakai sini kan? Okey, agak-agak. Berapa prediction? Haa. Prediction pun anak. Sak, sak. Sorang-sorang lu. Sorang-sorang lu. Farid lu haa. Aku nak menang. Haa. Tapi, satu kosong ah, Satu kosong ah. Tapi a? kuasa seri. Seri ya, ha. Seri apa? Satu sama. Satu sama, okey. Berapa? Agak-agak. Kita menang. Kita menang. Kosong dua. Kosong dua? Ui. Pandai kosong dua. Pandai eh, pandai. Okey, Suhael. Suhael. Sebagai striker dah. Dua satunya cukup lah. Dua satunya menang lah. Dua satunya menang. Cuman. Hang, berdua biji ke? Apa kita apa pun? Okey, cantik, cantik, cantik. Jiwan. Ada penang lagi? Jiwan. Hello. So, agak-agak berapa? Menang ha, lima gosong bagi lewat oh lima oh. <coughs> okay. no? gosong hey, ni macam oi yakin lah kita kena yakin ah. kena yakin abah. saya ingin ikut pengalaman orang tua-tua kita bermain di tahap prestasi yang agak bermuaskan sekarang <coughs> ni ah, cuma I itu saya tak ada itu tak berfungsi sebab tak ada suhat je betul So, so, dengan prestasi cemerlang ni agak-agak berapa? Eh? Kita, kita tak mau tak mau kata kalah, hmm. tapi kita maintain. Haa. Ha, pastikan terikat sebab mereka ni tingkat. Haa, betul. Haa, ha, ha, sebab mereka dapat. tak pernah kalah ni. Eh. Haa. Kalau kita, dapat. kita boleh maintain. Ya Allah. Oh, boleh ya. Kita buat posisi mereho. Atau ambai. Oh, oh. <laughs> So, berapa kosong? Kosong berapa? kosong. Kosong kosong. <laughs> Oke, okay, friends sebagai a no. uh, coach ah coach. Ada gagak apa? Ish, boleh lah, boleh. Lah. Boleh lah, apa? Boleh lah. No. Ha? Dua lah, dua. Dua lawan. Okey, siapa lagi? Cak-caklah kita okay. picak. Pas, okay. bawa buat lampu. Lime man kita ada lime man ah ni. Oh. Tak boleh minta lah. pula. Oke, cak. Oh, akhirnya. Ha. Nama enam kembali. Nama menang kembali. Ini start spotlight ni. Nak adanya. Agak-agak berapa tadi? Uh, disebabkan ini ibarat orang kata apa? ketika tempat lawan ketika 5 cerita so, 13 tahun dulu 13 tahun ni eh? so kita jangan predict sesak-sesak so -so, sebab itu tu orang kata, agenda kemenangan tertangguh so ni saya mengharapkan seri tu dah cukup baik kalau menang 1-0 pun besar rahmat eh oh, uh, itu a oh, Bandai bandai okey okey buat right. jom right. apa-apa pun you ada best ni the best penuh penuh ni penuh penuh dah penuh elak tu Jangan jangan sangat. Ini belum Belum Aduh, Jangan tekan sangat, dia dia balik. sangat masuk Lama tak nampak ni. nampak Allah. Siap Ambil lah. Eh, Pazan. Sini, Pazan. Sini, Pazan. Sini, sini, sini. sini. sini. sini. Katanya soalan-soalan sulit ni. Janganlah. Agak-agak lagi menang apa-apa. Agak-agak menang apa. Bang, dah gini nak tahu lah. Agak-agak. Kan? Sulit-sulit. 3 kosong. 3 kosong. 3 kosong. Siapa 3 tak tahu? Pandai lah. Pandai, pandai, pandai, pandai. So, dah habis semua yang main? Dah habis dah. Si lampung kau, kita luar lampung kau. Kita luar lampung kau. Kita luar lampung kau. Kita luar lampung kau. Kita luar lampung Kita